didampingi dan bersama dengan salah seorang kolega saya Bapak Adi Ansar yang juga dari fraksi Partai Nasdem dan ada Adi Ismat dari fraksi Partai Golkar saya sendiri adalah ketua fraksi DPRD Provinsi Partai Nasdem di pertama-tama izinkan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara, oleh karena anda masih mewakili nurani masyarakat yang ada yang tidak mungkin dan datang ke tempat ini Karena itulah kemudian saya merasa bang, bahwa saya tidak hadir di tengah orang-orang yang meneriakan sesuatu Tapi saya hadir di tengah orang-orang yang akan menyampaikan kepada saya tugas Bagaimana saya mengawal suara nurani-nurani yang ada di bawah Persoalan RUU Kuatau HP, RUU Pertanahan dan sejumlah hal yang sudah Anda sampaikan di tempat ini juga merupakan bagian dari pengkajian kami di fraksi dan di sejumlah diskusi-diskusi kecil di DPRD Provinsi Selatan maka pada prinsipnya semua sikap yang teman-teman suarakan adalah juga merupakan sikap kami atas nama fraksi yang kami akan teruskan ke DPR RI kami akan teruskan ke Jakarta sebagai sikap bahwa beginilah rakyat sosial selatan yang kami wakili yang menolak sejumlah RUU yang Anda akan sahkan. <SILENCIO> Karena itu teman-teman sekalian, saya ketika berbincang di dalam, ketika menyampaikan bahwa ada hal yang akan ditandatangani sebagai bukti persetujuan, sebagai bukti respon terhadap apa yang saya suarakan, maka saya tegaskan, saya siap membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan terhadap apa yang saya Dan tentu ini tidak berhenti sampai di sini. Apa yang saudara suarakan ini akan kami teruskan kepada pihak terkait di Jakarta. Toh kalau teman-teman tidak mempercayai maka saya minta perwakilan dari saudara yang menemani staf di dalam untuk meyakinkan bahwa semua ini sudah disuarakan dan secara resmi sikap fraksi juga kami akan suarakan. Teruskan kepada fraksi Nasdem di DPR RI yang menyatakan bahwa sikap kami di Soslatan untuk menolak hal-hal yang seperti disuarakan sebagaimana dalam lembar ini karena itu teman-teman sekalian izinkan saya menyampaikan saya berterima kasih kepada teman-teman karena sudah datang ke tempat ini itu artinya bahwa saya punya alasan kuat untuk menyuarakan bahwa inilah yang akan disuarakan di tingkat pusat saya mewakili Daerah pemilihan 5, meliputi Kabupaten Bulukumba dan Sinjai. Saudara, Adi Ansar mewakili Dapil -da 4 dari Kabupaten Selayar, Jeneponto, dan Bantai. Dan saudara, Andi Isman mewakili Dapil Bone. Semuanya, suara-suara yang kami dengarkan dari media sosial yang sampai kepada kami, chat-chat messenger, sampai chat WA. Semuanya fokus pada satu hal. Berilah kesempatan. Buatlah aturan yang bisa membuat masyarakat itu tenang dan nyenyak. Soal pertanahan saya sampaikan kepada bapak sekalian, di saat tahun 1998, ketika pertama kali reformasi digelar, maka di saat itu pula ketika Anda pernah mendengarkan suara bagaimana PT Lonsum mencaplok tanah rakyat yang ada di Kajang Kabupaten Bulukumba, maka sayalah bersama sejumlah elemen mahasiswa, dan bisa menjadi saksi sejarah dibuka bahwa pendampingan, bahwa rakyat berkuasa atas tanah dan undang-undang membuka. Tabat, tabat, tahan, timur, proses, laksan, Itu sikap dan penegasan kami kepada ibu-ibu sekalian. Saya berharap bahwa ini akan menjadi sebuah bagian yang bisa menjadi bahan diskusi buat teman-teman sekalian. Satu hal yang saya ingin sampaikan, praksi kami terbuka. Kalau ada besok-besok mau menyampaikan komunikasi, ada diskusi yang mau dibuka, mari monggo, mari kita diskusi ya, lebih pak. panjang. Ya, ya. Ya. Itu bagian yang saya ingin sampaikan kepada saudara, karena poin utamanya rumah di dalam ini adalah rumah saudara semua. Anda datang ke tempat ini, Anda datang di rumah saudara, meskipun ada beririnya karena khawatir ada melempar-lempar. Saya kira itu teman-teman sekalian, saya ingin tegaskan kepada Anda apa yang saya harus lakukan sebagai sikap resmi, apakah kami bertiga membubuhkan tanda tangan, apakah kami bertiga harus mengeluarkan pernyataan tertulis, kami siap sebagai bukti bahwa kami serius meneriakkan apa yang ada di tangan dan apa yang Anda saudara teriakkan di tempat ini. Saya kira itu yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada pemandu.